Sesudah sahur Jangan tidur Ambil buduk Solat tahajud Solat hajat Minta kepada Allah Minta kepada Allah yang mahal Jangan minta yang murah Ya Allah selamatkan saya dari dunia sampai akhirat Ya Allah Jadikanlah saya orang-orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat Minta itu kepada Allah yang besar-besar